baiklah para sahabat, dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini kami akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kesayangan pastinya Gunda lesti dan Papa Bilar. kegagalan pertama kita awal dengan vitamin bahagia, persahabat yang sudah diabdi channel YouTube Rizki Bilar. Alhamdulillah Papa Bilar kembali membeli mobil baru. ini mobil klasik persahabat yang sangat wow banget, masya Allah. Mudah-mudahan selalu berkah, selalu barokah, dan lancar rezekinya Bapak Bilar, amin Dan kita lihat juga bersahabat ya, wow, itu dimensinya luar biasa banget Kita selalu bersyukur, Alhamdulillah Mudah-mudahan semakin banyak doa, support, dan dukungan Dari orang-orang yang tulus, mencintai idola kita ini Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Senol Putih Aneskor Bilar Ada kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Feelnya kayak lihat film tahun 80-an, duh ketahuan umurnya katanya Tia. <laughs> Dan kakak biasanya beli sesuatu itu ada maksud. Gak hanya asal beli aja, selain buat investasi juga untuk menambah kirkel baru. Buat ngembangin bisnis juga. Tuh persahabat ya, nonton Ada di channel YouTube-nya Rizky Pilar dan kita harus pahami bahwa rezeki bilar ini biasanya membeli sesuatu barang apapun itu persahabatnya apalagi barang mewah memang itu ada maksud persahabatnya nggak hanya asal beli saja karena selain buat investasi banyak sekali tentunya yang lainnya yang tentu kakak Bilar pikirkan Masya Allah banget ya kita sebagai fans sejati harus selalu mendukung dan selalu mensupport apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita di postingan ini pun banyak sekali tanggapan banyak respon yang diberikan salah satunya dari akun Family 24 mengatakan di kolom komentar Masya Allah nanti circle dia luas banget Mau ikut komunitas mobil klasik dia punya, komunitas mobil mewah dia punya, komunitas mobil sport bisa juga, masuk ke kirkal ustad bisa, kirkal pengusaha boleh banget, kirkal artis mah jangan ditanya lagi, emang udah di sana, masya allah. Leslar jaringan dan Kirkelnya luas banget Lesti Kejora aja satu-satunya artis yang dari ajang pencarian bakat yang bisa masuk di semua Kirkel usia, Status nggak ada batasan, semuanya disamaratakan yang awalnya nggak suka Leslar aja pas mereka ketemu pada ketagihan dan kagum Masya Allah, makanya yang iris sama Leslar Dan berusaha menjatuhkan mereka-mereka hadapi dengan santai Semuanya mereka serahkan sama Allah Masya Allah, luar biasa adalah kesayangan persahabat ya Mudah-mudahan semakin banyak doa-doa yang selalu diberikan kepada Lesti dan Rizki Bilar Untuk selanjutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah postingan nih, luar biasa banget ya, momen spesial nih. Ada sebuah postingan Naruto, kucing kesayangannya Papa Bilar. Mau sudah lama banget ya, nggak lihat si Naruto. Masya Allah, mudah-mudahan Naruto selalu sehat juga nih. Kita lihat ya, semakin cantik dan semakin ganteng pastinya. <tuh> Masya Allah, luar biasa. Dan kita lihat juga ke kabar berikutnya. Ini semalam juga bersahabat ya, kita mendapatkan tentunya postingan video dari Dede Prawira Yang mengunggah sebuah musik video tim Leslar Entertainment Dan kita juga salvok dengan sebuah kalimat yang diunggah Lagi coba foto atap kantor cinematic style kayaknya, positif energy wah wow, masya Allah banget ya Mudah-mudahan Leslar Entertainment juga nih selalu diberikan kesehatan dan selalu memberikan karya-karya terbaiknya dan bisa berkembang dan jaya selalu amin dan di postingan ini juga persahabatnya kita salvok persahabat ya di postingan ini tidak ada bang boril bang boril tidak terlihat beberapa hari ini ya kita mendapatkan info bahwa bang boril lagi nggak enak badan kita lihat di sini di kolom komentar banyak sekali tanggapan yang diberikan yakni dari akun rahma Zim mengatakan Bang Boril ya, udah beberapa hari nggak lihat, semoga cepat sembuh Bang, Masya Allah banget ya Ini doa juga nih untuk Bang Bar Boril Kita lihat juga Komentar lain diberikan dari akun ETA861 Bang Boril baru nggak enak badan guys Kita bantu doa, semoga cepat sehat Amin Itu itulah beberapa tanggapan Dan menginfokan bahwa Bang Boril Ini lagi nggak enak badan saja Karena tentunya kita semua tidak melihat beberapa hari ini bang Gondel. Mudah-mudahan cepat sehat dan kembali beraktivitas dan selalu memberikan kejutan-kejutan bahagia untuk kita semua. Amin. Untuk selanjutnya para sahabat kita lihat juga unggahan Bunda Lesti kemarin. Ini mengunggah sebuah postingan foto cute dan sangat gemes banget ya, baby L yang sedang tertidur. Masya Allah. Hingga komentar pun banyak sekali diberikan. Salah satunya juga ada Ma'e yang ikut berkomentar Cucuku, kata Ma'eh ya, Masya Allah Banyak sekali ternyata yang gemes sama Baby L. Selain Ma'e juga, komentar lain diberikan dari akun Kayak Fitri Karlina yang ikut berkomentar akan tersayang, masya Allah luar biasa banget ya. Kita merasa bahagia dan bangga. Alhamdulillah orang-orang baik selalu mensupport, selalu mendukung dan mendoakan buat keluarga Leslar. Berikutnya juga persahabat ya ada info nih untuk kita semua warga Konoan dari L2W.ID. Update chart on Jukes Indonesia top 100. Alhamdulillah. Lagu Lentera di posisi ke-24 Persahabat yang masuk di top 100 Indonesia Dan kita lihat juga ke slide berikutnya Di top chart 100 nya Ini untuk Lagu Lentera masuk di posisi ke-40 Luar biasa banget Dan kita lihat juga berikutnya Di dangdut top 20 Alhamdulillah Lagu Lentera juga masuk di posisi ke-14 Luar biasa Single terbaru Bunda Lesti Mudah-mudahan, idali kesayangan kita selalu memberikan karya-karya terbaru dan terbaiknya, yang selalu membuat kita bangga dan kita juga harus selalu mensupport, selalu kompak dan solid untuk mendukung yang terbaik buat Leslar. Kita masih menunggu kabar dan kejutan selanjutnya, jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat selanjutnya. Ini do informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar.